不靠 Bu <tuh> <tuh> ratusan rumah rusak akibat diterjang badai dan puting beliung di beberapa wilayah antara lain Kampung Tawas dan Taman Tasik Damai di Ipoh Malaysia siang tadi. Pada tanggal 30 Januari tahun 2022, kejadian tersebut membuat rata-rata warga Kampung Tawas yang sebagian besar dihuni oleh masyarakat Tionghoa mengungkapkan kesedihannya karena akan merayakan tahun baru hanya dalam dua hari. Menurut seorang korban, dia terkejut ketika tiba-tiba mendengar angin kencang sekitar pukul 6 sore. Saat itu saya sedang memasak dan melihat atap rumah robek dan tertiup angin. Saya tidak tahu harus berbuat apa karena tahun baru Imlek tinggal dua hari lagi, bagaimana kita akan merayakannya dalam situasi ini, kata dia saat dikonfirmasi. Sementara itu, korban lain dari peristiwa puting beliung ini mengatakan, dia bersyukur bahwa 10 pelanggan dan beberapa karyawan yang berada di restoran selamat dari atap runtuh akibat badai. Warga lainnya mengaku melihat sendiri kejadian, tornado, yang berlangsung sekitar 20 menit dan meledakkan atap rumah. Saya hanya bisa berdoa semoga saya dan keluarga saya selamat dan syukurlah rumah kami tidak rusak terlalu parah, katanya. Sementara itu, anggota DPR Ipoh Barat saat mengunjungi lokasi mengatakan, semua korban yang terlibat diminta melapor polisi untuk memudahkan proses penyaluran bantuan keuangan dari kantornya dan pemerintah negara bagian. Kami perkirakan ada ratusan rumah yang terlibat di dua kawasan ini, sehingga diharapkan para korban segera melapor ke polisi untuk mendapatkan bantuan, ujarnya. Sementara itu, Juru Bicara Departemen Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Perak mengatakan mereka menerima telepon tentang insiden itu sekitar pukul 18.40 dan segera mengerahkan anggota dan petugas dari Stasiun Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ipoh ke lokasi yang terlibat. Dia mengatakan bencana itu juga menyebabkan beberapa insiden pohon tumbang dan kerusakan rumah warga, tetapi sejauh ini tidak ada korban luka atau korban jiwa yang dilaporkan.